Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, Dimanapun manapun kalian berada, DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para soal-soal, dimanapun kalian berada Untuk kabar terbaru di malam hari ini Alhamdulillah kita mendapatkan Banyak sekali vitamin Langsung diberikan dari Lesti dan kakak Pilar Punggungan pertama kita lihat para sahabat Ya Masya Allah Ada yang lagi nyanyi ya Dedek Lesti kejar lagi karaokean Masya Allah banget ya Dengan gaya du, joget-joget bumil cantik Ini Masya Allah menghayati banget lagunya Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia, selalu di Diberikan, tentunya kesehatan yang pertama persahabat yang untuk dedek dan kakak pilar dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan yang diberikan dari para fans yakni dari akun instagram Siska on the dua mengatakan Oh bumil satu ini makin hamil Besar makin cantik Sumpah gak ngerti katanya Lestika kejora ini Masya Allah <gifat> Luar biasa banget persahabat Jadi kita lihat juga komentar lain diberikan Dari akun Alser DGV Oh bumil satu ini Semakin perutnya nambah membesar eh, Dia semakin meresahkan sekali Katanya tuh Luar biasa memang idola kita ini Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia untuk momen berikutnya Cidukan vitamin manja yang kita dapatkan Ternyata Leslie dan Bialat ini duet barang persahabat yang Makin suasana bahagia Kita rasakan kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Masya Allah banget ya Menikmati banget lagu yang dinyanyikan oleh Dede dan kakak Bilar Banyak vitamin malam ini kata Lesti Bilar Tim tuh persahabatnya memang luar biasa banget ya Idola kita selalu aja membuat kita bahagia Mudah-mudahan ada kejutan yang akan diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar banyak sekali tanggapan juga yang diberikan dalam postingan tersebut salah satunya dari akun Lastriani Anskar Lastri Mereka ini dan nikah ya dan udah calon debaynya katanya tuh kok lihat mereka kayak masih pacaran ya romantis selamanya kalian amin masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu romantis, selalu harmonis dan selalu membuat kita bangga, bahagia kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan sidukan vitamin manja dari Lesti dan Bilar selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, Baik ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.